Oke okay, selamat pagi Para kicomania, Kicamania Indonesia kicomania Nusantara Ataupun seluruh di Dimanapun berada Selamat datang Di channel Pegijau TV Terima kasih supportnya Terima kasih Supportnya untuk Pegijau TV Support terus Kicamania Pekicau TV Channel kita ini yang membahas masalah Perburungan Agar kedepannya perburungan kita ini Lebih maju Channel saya ini lebih maju Lebih bersemangat lagi lah <tuh> Dukung kami Subscribe Subscribe itu gratis loh. Nak bayar Free, gratis Tis-tis, enggak -tis. dibungut biaya Oke, okay, ini ada Tanya dari rekan kita dari sobat Kicau Romania kita, ada yang menanyakan masalah kacer, menanyakan persoala, persoalan atau permasalahan kacer nyible. Nah, ini ada pengalaman saya, persoalan atau masalah kacer nyible itu di kacer saya yang dulu, yang sekarang diambil kawan saya. Itu dulu nyiblek Dulu nyiblek Sekarang udah gak nyiblek lagi Itu kacer Sekarang udah Bagus Bahkan sering naik podium Udah terkenal Di kalbarni udah lumayan lah Itu kacer sekarang namanya PB atau pangeran batas Itu burung kacer yang Tipe nak cerewet sebenarnya, mudah perawatnya. Saya dapat itu dulu dari kampung tu burung kampung tu, burung murahlah. Banyak dulu orang tak mau neng ngambilnya itu burung tu. Memang dulu tu parah, burung itu kuat nyiblek, kuat nyiblek. Apa saya niin nengok atau lihat orangnya Udah dah nyiblek kuat. Sikit-sikit nyeblik, sikit-sikit nyeblik oh. Banyak dulu ditawar-tawaran dengan kawan-kawan itu Tidak ada yang mau Tapi saya tengok oh, Ini burung ini ada prospek ini. Burung ini bodinya sih lumayan tidak terlalu besar terlalu besar lah. Sedang burungnya Saya pun burung terlalu besar-besar pun tidak suai Kuranglah, bukan tidak suai, kurang Yang sedang-sedanglah di saya saya ambil saya rawatlah ada ndak lama itu ya kurang lebih dua bulan lah itu kalau ndak salah seingat saya dua bulan itu udah hilang nyibleknya perawatannya lah, gimana itu saya rawat nyibleknya saya buang nyibleknya dululah masalah bongkar mesin apa itu nomor dua nanti nomor belakangnya saya buang nyibleknya dulu saya coba Saya rawat Pembuangan cing, nyibleknya itu Kita uh, Terapi sauna Nah mungkin kawan-kawan dah tahulah Terapi sauna Kita terapi sauna dia ya. Tapi terapi sauna Jangan pas Matahari sedang terik Teriknya itu jam satu jam 2 janganlah Kalau bisa itu di bawah jam satu lah itu pun harus ditunggu, jangan sampai burung tersiksa, mangap-mangap juga ya. Terapi sauna berapa lama? Ya tunggu sampai nyibletnya sembuh benar, sembuh total. Itu sih tidak lama, insya Allah tidak lama lah. Yang, yang penting kita konsisten perawatannya, kita konsisten perawatannya saunanya. Apakah hanya sauna saja? Nah, itu perawatan mandi saunanya. Kita rawat zona so, pudingnya kita buang puding semua dari jangkrik, dari ulat kita buang, kita sisakan poding satu puding aja yaitu kroto, kroto pun jangan terlalu banyak lah. So, oh kebiasaan dia kalau satu cepuk itu buatlah setengah cepuk aja. Yang penting rutinlah. Pagi sore, pagi sore buat kroto aja. Yang lain jangan. Jangan dulu. Jangan crek enggak apa ke, itu jangan dulu. Kita fokuskan ke kroto aja. Kroto, mandi sauna. Dua macam itulah. Kroto, mandi sauna. Ya insyaallah dah lama nyiblat inilah. Seperti di pang, pangeran batas tuh lah PB yang diambil ambil kawan saya itu bang Agus sudah ya. nyibla hilang ngobrol lah nah sekarang diambil kawan saya jerawan juga oke okay, dapat sekarang ah, di Kalbar tuh udah ya boleh kita katakan nama dia adalah di Kalbar di PB itu. pangeran batas Oke, okay. itulah tip menghilangkan kacar yang nyibleh tadi ya. Yang penting rawatan kita konsisten. Mandi sauna, puding groto jangan berlebihan groto secukupnya ya setengah setengah cepat atau pun sesendok lah, sesendok makan itu saat pagi, sendok makan sore. Saunanya jangan terlalu matahari lah di bawah jam 12 tesor lah rutin setiap hari insyaallah Allah tidak lama akan hilang nyimleknya oke okay lah sekian aja penjelasan masalah kacer nyimlek tadi ya terima kasih atas supportnya untuk rekan-rekan semua salam ya